gimana sih Rarin dong Halo guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel sayaK facial Oke jadi seperti biasa di sini saya akan membagikan memberikan preset yang terbaru lagi guys ya Oke tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke video preset yang pertama ngo nanya Oke lanjut ke versi yang kedua. Turunkan sedikit agumi itu tuan. Saya hanya pemalu bukan pemula. Beli ketan nih balik papan Next turn kita kasih kejutan anjing. <tik> <tik> Oke lanjut ke versi yang ketiga. Oke okay, lanjut ke episode yang keempat. Oke okay, lanjut ke episode yang kelima. Oke lanjut ke presiden yang keenam. <SISIS> Oke lanjut ke presiden yang ke-7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 Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-12 ya. Oke, okay, lanjut ke Presiden ke-13. Oke lanjut ke presiden yang ke-14. Oke lanjut ke presiden yang ke-15.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 Oke, okay, lanjut ke episode yang ke-18. Oke, okay, lanjut ke presiden yang ke-19. Oke okay, lanjut ke presiden ke-20 Oke okay, lanjut ke presiden ke-21 Oke lanjut ke persidangan ke <SILENGALAN> ke-22. Oke lanjut ke persidangan ke-23. ke okay, lanjut ke persidangan ke-24 Oke okay, lanjut ke persidangan ke-25 Oke lanjut ke preset yang ke-26. Oke jadi, jadi mungkin segitu aja dan kita bertemu lagi di video selanjutnya.